Oke langsung saja guys ya, ini uh, ada keamanan dari WA ya, ini terup, yang terupdate yang terbaru nih, buat kita supaya WA kita gak disadap. Ini pembaruannya in, info dari WA langsung ini, kami memperbarui ketentuan dan kebijakan privasi kami, sebelum meninjau pembaruan kami, berikut beberapa hal yang perlu anda ketahui, kami tidak dapat membaca atau mendengarkan percakapan pribadi Anda. Karena percakapan tersebut transkripsi secara end-to-end. -end. Ini tidak akan pernah berubah. Terus yang kedua. Kami mempermudah CAT dengan bisnis agar Anda dapat mengajukan pertanyaan dan dengan cepat mendapatkan jawaban. CAT dengan bisnis bersifat opsional, katanya. Terus yang ketiga. Kami bertanggung jawab untuk menjelaskan apa yang kami ubah. Oleh karena itu, kami memberikan informasi lebih lanjut di sini. Kalau mau tahu tinggal klik di sini nanti kalau ada informasi yang terbaru dari WA ya. Terus yang keempat ini. Pembaruan ketentuan dan kebijakan privasi WhatsApp. Kami tidak mengubah privasi persakapan pribadi Anda dengan pembaruan ini. Klik pembaruan aja. Kalau mau ya, Terus kami memberikan informasi lebih lanjut di ketentuan dan kebijakan privasi kami Termasuk cara untuk cat dengan bisnis jika Anda ingin melakukannya Ini meliputi Terus yang kelima Cara bisnis mengelola cat mereka menggunakan fitur Facebook Cat dengan bisnis ini bersifat opsional dan diberi label dengan jelas di dalam aplikasi Terus yang keenam ini masalah setelan informasi lebih lanjut mengenal um, mengenai cara kerja WhatsApp termasuk cara kami memproses data dan menjaga keamanan akun anda terus ini masalah link contoh spesifikasi mengenai Aduh. cara kami bekerja dengan Facebook untuk menawarkan produk dan layanan kalau mau tahu klik produk dan layanan baru gitu kalau mau tahu ketentuan dan kebijakan privasi yang baru mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2021 Harap terima pembaruan ini untuk dapat Terus menggunakan Whatsapp Setelah tanggal tersebut Anda dapat membaca lebih lanjut mengenai akun Anda Klik di sini Kalau mau tahu nanti bakalan muncul jawaban-jawabannya Untuk kalian semua ya Nah di disini saya akan terima Begitu Oke semoga informasi Dari channel Youtube kami, yang bernama Anto Raja Nolai channel YouTube-nya, Tolong, jangan lupa ya, channel Youtube Anto Raja Nolai, di subscribe jika bermanfaat buat kalian semua terus di like komen dan di share ya, ke semua medsos kalian yang kalian punya, begitu maksudnya mudah-mudahan ini bermanfaat untuk anda atau untuk orang lain ya jadi tolong di share ya, cukup sekian lah semoga sehat walafiat semuanya kita semua diberi rezeki yang melimpah, yang tiada bandingannya dari yang lain begitu. Amin, amin ya Allah, ya Rabbah, yo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, profit. Dari anak trader orang Garut Selatan.